beso lah, waduh jelemu lemu wes lumayan lah pokoknya, tadi naik sampai apa ya hat marinai, orang aku gak, orang kecewa ane lo bang ya, merkulah kungupaini jauh tenanan, biar orang kecewa Assalamualaikum, salam, lu, lu, pakai, di pondok bareng sehat panjang umur, alhamdulillah. ya alhamdulillah rasa nih ayo langsung pecungul, nah, <laughs> panjang umur, coba <laughs> ya. kayak semayan nih kan, <laughs> nomor <laughs> panjang umur. <coughs> Niki waduh saya lemu lemu pale, eh hebat, so pot di set sing ngopain nih, pale mungkin nggak terima ngopain nih, waduh saya pinter, waduh si so lemu lemu Anak warbujo bojoku malah kuru-kuru saya. Kau ale, lu nah, Sering upah ini masalahnya Antek lali, omah ya le. Ali oma. oma. Kau tahu oma. Tuh. aku turu omah Penting lu juga sabar wedes. Yang yeah, yeah, yeah, yang yeah, nggak yeah. sabar wedes. ini lu rupanya kayak aku. Bisa lah, ya le. tapi panganannya apa ya le? Iya, orang mau nah, apa? suket toh? lah, suket ya apa? Udah tuh sobok. Kuno wedes aja, suket godong-godongan gak zaman, Shay? Si panganannya paling tidak pedos sih panganannya paling ya. gak, hamburger wih, wih, wih pizza wow KFC waw. wah, genep setahun ya, gak aku ada rumah, aku tak mau nonton berarti kurang belanjanya, <laughs> kayak <sentaknya>, ini, gitu. lihat <laughs> ya, tak kita ada katol kita ada katol, karo dedek, duduk uh -huh. kita campur, kalau pakan-pakan tapi ya, alhamdulillah lemur-lemur ya? ya, yang ngomongin aku, ini pedos sih kandangnya, pakai VCD lek <laughs> AC-FC di kamar mandi dalam. Loh, hotel iki iso ae. Dhuwe tak gawe, dadi medesi tak gawe kaya Istimewa. Istimewa. Wesok ngono kae, medus sarapan are ta? tas tel no campur sari, wah aneh lah, tabah, awan, awan, tel no palapa, kau kembali ingatkan, ciket-ciketnya, asyik, lalawidwi, sore, sore, sore, tas tel nanbar oh jadi anak religius ya, pada, nah, jadi anak siraman rohani, wah, wah, wah, jadi nur rohani, takut disuwiramun, rohani, iya, tanggulain kaino, siraman rohani, olah tuh, ben, ben, jadi dikenal agama, oh iya ya. punya aneh, wedos Cekal polisi, <laughs> cekal polisi barang. Eh, yeah. nggak tak tinggal enggak pasar, enggak nyetel besi di porno. Huh? Masya Allah, kayak gimana sih? Mohon, mu, mohon mohon. Kenangan polisi tadi cekal aja. Kalau lele, lewat sana, nonton coba rumah yang ada segi. Ketis jawa, tapi Jawa Kape ya? Jawa Kape, istimewa. Jawa sih, tapi jawa lagi. Jawa e, itu pilih, Madura itu e, Sunda itu pilih, e, Mbak Tadw itu beda Lalu, Madura itu pilih, Madura Jawa ya? Jawa-Jawa sih? Jawa, Jawa, Jawa biasa ya? Mba Ciri khas. Mba Ciri khas. Ciri khas Jawa? Jawa. Lalu, Madura? Madura itu, biasanya Mba Mba Mba Mba Mba Mba Madura Lalu, enggak ngomongin ini, Madura sih? Enggak, enggak Ikan mu, jadi keruhetiki pada nebak kalau sate, yeah. nek Sunda, Sunda, hmm atuh, hmm atuh, no, <tomuk> ya kei <tomuk> pinter pinter bata. ya adri. bata, bembeah, bembeah, bembeah, no, jadi ada ciri khasnya masing-masing di setiap daerah, ampih Pak Li.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 tak got wedus blantek arep tuku yo gak apa-apa dicol ne ae. Oh nek enek blantek mara apa mau pengen tuku dididol ae. Didol ae gak apa-apa pasrahne ae karo aku. Aku percaya karo sampean masalah ee. pemasaran tak dolne tak dolne. Aku yo percaya. Aku nek kon adol-adol pi pinter wis. Loh, omah Sabang Tegal tak duel kae lemari TV. <tik> kebacut, kebacut kuwi. Ya wis lek tak pasrahne no. kuwi ya. Oke okay, oke, okay. beres ya. Oke. beres. Siap tidak ada kata yang tidak bisa beres, pokoknya oh, lek you toh. beres, las lah na, rewel. Beres, hey. saya ya, ya ya ya ya ya ya. sana, drenel drenel. Baik, saya mohon ayo. Baik, wah ini gila. Uang ini dibasrah dengan di ragu. Ini selama ini tetap beres. Oh, pada semua orang pernah doyok. Oke, tak dol nih. Pemasaran oke, okay. tak pasar pasarnya. Oh, kurang ngerti aku impian nih jurusan kok market Marketing itu bang sana jual menjual, marketing pemasaran di pabrik karet, kacang, botol <dan> pelumungan. <San> huh? oh, <i'm> dia. Hei, <San> ah, <San> ah, Hei <enggak>? Mas, <San> hei, ah, ikut mas. E, iya, mas, ya yo munyer munyer dulu, oke lah, berdagangan berdagangan. Eh, eh, eh, eh, eh, itu eh, eh, eh, eh, eh, terus eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, sementara eh, eh, eh, eh, oh oh oh oh oh eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ini remeh-remeh, Kang. Australia, Australia, oke. Oh iya, Australia, terus saya, Kang. Tokyo, Tokyo Jepang, Kak Tokyo, Tokyo, Tokyo. Oke, ini cari nih. Oh, Tokyo lumayan, Mas. Uangmu, well, lemu sehat-sehat. Iya, <tara> iya, gua tapi Mas bibitan juga. Iya, tapi saman kawin silang. Nah, iso karoan, karo manukutut. iya aku mau ngelep yang pukul ketembe kawin silang mas kawin silang karo ibu ya? iya boleh boleh boleh boleh boleh ini ingin nanti tak kawin silang karo anuah? karo? itu yang jago itu jago lagi ngelep cokur umbe cukur be ini apa yang tiba ini? eh eh lumayan cuman tuh ada cuman tuh mas Enggak, ya udah enggak <tuk> kuku dong. <tuk> <mati. Sawa. tuk> <tuk> <tuk> murah mas, tiga puluh enam gigi. Tiga puluh enam gigi. Si tarungnya -bu. Bu, ya? Bu, murah men? ini, tak tuku nih, eh, kopi <tuk> Ronggol juta, ronggol juta, ronggol juta, juta, ronggol juta, juta, Oh, rawit aki mesti berarti ya, nih. Orang pulau heboh, orang pulau heboh. tak apa-apa ya. Tapi kau tak goreng sih, Oke, nyapa. tak Gue jaminan, aku aku Tak bayar runas romplo yuta tak gue KP, sampean. Kigau sing, si. sing si tak, <tuk> <no wapi> <tuk> oh, gue Ya tak gue jaminah kalau enggak ujaminan, minan enggineke. wapian kok. Terus romplo yuta ya. dianteng ini. Jika IDP, badus tahu loh. apa ya, pelayan itu macamane orang ini. Tidak apa apa mas, tidak apa apa, tidak apa apa. Tak gue Ya, gue tinggal enggine IDP celu. Oke.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 Pokowe sae eh, kok. tak ya. Mas. apa Mas. Ya, ampun. Wong iso santri ya DP Langko sore wong rene. Atma, heh. Lancar, lancar. Sesuai dengan harapan. Wah. Payu, jelas pedesmu payu kabeh sisa puluhan sapi kele ya pedesmu payu kabeh nah, ini kok mau ngomong ini? ini dp dp tak kukuh ceritanya wangyapian lu masak pedes kayak gini bisa ditukur Rangpuluh Yuta <murna> alhamdulillah belakang kayak belakang ini, belakang ini goblok kamu pedes papa ditukur Rangpuluh Yuta iya iya iya iya tak tuku. mas oh, ini gaya, ini. Tuku, nih? ditukur Yuta nah. aku ya Maafin Pak, juta, aku kan DP, DP, Kuih DP. Loh, DP. Kuih kuih <tuk> aku untuk DP lo DP aku maling aku dihapusin ini goblok goblok goblok kalau belantai rugi kayaknya aku juta yang hmm. tapi ini hilang sih ini tanda bukti ini di goblok DP wang, duit, seh, terus di Gue tanda bukti, si siji juga orang Nah di, di tuku. Nek DP, seng, DP Kono Belante neng kowe udah kowe. Iki DP nih Oh kan, pedesmu muas di tuku. Sarah neng Wangi Gong gawe duit. Wih ditinggal sih, se. si Cita juga Wah. Ranjauak kowe, beranjauak kowe. Alamatnya di, Kono <laughs> oh, Kono di. <laughs> oh, <nandi>. Ayatjo, <laughs> alamatnya. Goblok, goblok, ko, goblok. Wangi <sir> ngereneng, wangi ngereneng, oh, kok. Eh, kayak kue kandani. Kilo, kilo, DP, gitu. Ini <sir> itu cacah birau sahur wongnya ditunggu. Apa? Eh, betul, itu kurang puluh juta. Situ kurang puluh juta, <sir> kurang puluh juta tapi pas gak gue. terus terbangnya mulai. Cek, betul, smooth di ke wasita. Terus yang terlalu wis ditindak ini, tidur DP. Cek, cek, cek. Tapi, HP-an. Eh, ceng goblok, ih, gue Nanti, <sir> tapi, kok, ini. Ayo, saya mau ini sendiri, lewat dosa ilang sisi gitu. Biak gitu, biak. Goblok itu, gua ngeluh. Bantai cewek oh, nah, cewek terus kip, iki. terus laporan sapi. Biak, salah aku saya <tuk mencari> ayo Ayo Ayo si cia, e. Tapi <tuk mencari> macu, e. lantai, macu, e. lantai, bukti nanti, nanti, tanda tangan nnti. Eh, yang goblok sapi, ya? <tuk mencari> Tuh, aduh, aduh, aduh. tapusan, <tuk mencari>